Dikisahkan, bahwa sewaktu Fatimah meninggal dunia, maka jenazahnya telah diusung oleh empat orang, yaitu Ali bin Abi Talib, Hasan, Husain, dan Abu Zafrin Al-Ghifari. Sewaktu jenazah Fatimah diletakkan di tepi kubur, maka Abu Zafrin Al-Ghifari berkata kepada kubur, Wahai kubur, tahukah kamu jenazah siapakah yang kami bawakan kepada kamu? Jenazah yang kami bawa ini adalah Fatimah Azahra Putri Rasulullah Wasallam. Maka, berkatalah kubur, aku bukannya tempat bagi mereka yang berderajat, atau orang yang bernasab. Adapun aku, adalah tempat amal soleh Orang yang banyak amalnya, maka dia akan selamat dariku Tetapi, kalau orang itu tidak beramal soleh Maka dia tidak akan terlepas dari aku Akan aku layan dia dengan seburuk-buruknya Abu Laits Asamarkandi berkata Kalau seseorang itu hendak selamat dari siksa kubur Hendaklah melazimkan empat perkara, yaitu Hendaklah ia menjaga sholatnya Hendaklah dia bersedekah Hendaklah dia membaca Al-Quran Dan Hendaklah dia memperbanyak membaca tasbih Karena dengan memperbanyak membaca tasbih Ia akan dapat menyinari kubur dan melapangkannya